Jadi apa masalah utama Cicak versus buaya ini? Coba abang kakak tebak Apa sih penyebab porli KPK keos lagi? Berantem lagi? Tawuran lagi? Eh, enggak, bukan tawuran Masa tawuran kayak bocah aja Apa karena ada intervensi politik? Salah Oh, gara-gara regulasinya yang gak jelas ini, ya kan? Bukanlah lah pasti karena salah komunikasi berarti. Salah. Masalah kepimpinan. Bukan. Ya kalau semua bukan, apa karena pengaruh persepsi publik? Salah. Jadi inti masalah chaos yang berjilid-jilid ini karena soal otoritas dan kekuasaan. Misalnya skenario bab pertama mungkin karena pertanganan politik. Menyebabkan pejabat KPK dan Polri kurang komunikasi, terjadilah konflik wilayah kewenangan terus perebutan kekuasaan. Kondisi ini makin parah karena ada skenario bab kedua, pendekatan hukum KPK dan Polri beda-beda. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan nilai dan kultur penegakan. Akibatnya, konflik wilayah kewenangan terus perebutan kekuasaan. Tambah parah di skenario bab ketiga. Keduanya sama-sama butuh sumber daya untuk mengungkap kasus. Eh, ada pula yang dapat banyak, ada pula yang dapat sedikit. Terjadilah kecemburuan. Singkat ceritanya, ya perebutan kekuasaan. Tambah pula lagi skenario web keempat. Dipengaruhi opini publik, salah satu institusi dianggap paling pahlawan oleh rakyat. Cemburu dan ya akhirnya lagi-lagi terjadilah keos. Semangat kerjasama berantas korupsi Agar Jangan lagi terjadi cicak Versus buaya